Jarot di channel, kok kita selalu streaming di situ? Kalau streaming, artinya filenya juga akan ada di situ. Dan kalau yang misalnya karena ada teman-teman yang nggak punya akun Zoom gitu ya, ya lihat Facebook bisa lewat YouTube, ya bisa dicari modul-modulnya. Tidak semua yang pagi saya upload di YouTube karena modul yang sama pernah diupload. Kalau nggak, ntar file yang sama eh, terlalu banyak ya. Nah, pagi ini kita olah nafas segitiga. Kalau dalam John kabat ini biasanya disampaikannya modul terakhir karena cukup susah. Tapi dalam uh, Baiteko, ini di awal. Di Wim Hof, ini juga di akhir setelah Wim Hof 1, Wim Hof 2, lalu Ice Betting, baru masuk ke Main Focus, baru masuk ada di sini. Mbak, nah, Ini pagi hari ini, kalau pagi begini kan gabungan ya. Kita tuh ada 49 BA Group, BA Group yang ke-50 belum mulai secara resmi, berarti ya di WA grupnya diberi yang uh, gampang ya. Nah, karena ini gabungan ya dari 49 WA grup, tapi ya yang hadir paling satu WA grup aja nggak nyampe. Kalau gitu. <laughs> 49 kan 12 ribu lebih. <laughs> ya, ada yang menikmati dari uh, YouTube-nya, karena kalau saya lihat uh, YouTube-nya cukup banyak viewernya berarti banyak yang menyimak ya. Nah maka pagi yang pagi hari itu enggak urut, ya, yang urut itu yang di WA Group. Makanya misalnya, Pak, pagi udah latihan, saya lihat Wimpov 2, kok di WA Group belum ada video dan audionya Wimpov 2? Berarti memang WA Group tersebut harusnya belum Wimpov dua. Sama juga hari ini nafas segitiga, ya, nanti yang WA Group yang harusnya belum, saya tidak pos penjelasan dan audionya. Tapi praktek dulu nggak apa-apa ya karena ini termasuk yang untuk pagi hari ini pagi-pagi ini biasanya yang aman-aman ya teruswali Wave dua nah besok harus menjelaskannya lebih lebih uh, pelan. Nafas segitiga itu harusnya lanjutan dari body scan tapi kita pagi ini sekaligus antara nafas segitiga yang banyak dipakai untuk healing terapi dengan body scan ya kenapa disebut healing terapi kalau yang dengar ikut grup Kanker, dan waktu dengar, eh, apa namanya, kesaksian dari Gavila. Ke nah, dia sehari tiga kali A satu jam, bisa dibayangin, ya sehari tiga kali A satu jam. Jadi, Pak, saya, eh, apa namanya, kanker. Eh, saya seminggu berapa kali, bukan seminggu berapa kali, ya, tapi... Sehari berapa kali? Ya, dan sehari itu tiga kali A satu jam. Atau dalam kelas yang lain, dan juga dapat testimoni, sehari bisa enam-tujuh kali A setengah jam. Nah, Saya pakai instruksi atau nasihat yang itu, karena itu pasti lebih mudah untuk orang-orang yang bekerja. Sehingga bisa setiap dua-tiga jam sekali, tapi cukup 20-30 menit. Tapi, totalnya sama. Nah, memang, kalau satu jam Anda sampai berkeringat, brobius, nah, apa yang dilakukan oleh Gabriela, oleh titik puspa juga, ya, yang sembuh juga dari cancer, ya, olah nafas, miski dan segitiga. Tapi, bukan berarti ini adalah jurus untuk cancer yang paling ampuh. Nanti, 25 Juni, saya akan undang Ibu Tri Triatna asih dari Jogja, itu dengan teknik yang lain lagi, ya. Nah, tapi memang. Kalau dalam kelompoknya MBSN John Kabat-Sin segitiga ini yang efektif untuk menaikkan pH. Karena kalau saya belajar waktu saya belajar di alirannya John Kabat-Sin nggak ada tuh tarik hidung, buang mulut kayak bimbo enggak ada, gitu ya. Tapi di Bimbof ada, ada ini juga. Nah, dalam kelompoknya yang aliran hidung keluar hidung itu ini yang secara teknis saturasi dan pH naik mengapa bagaimana kok bisa sehat itu nanti di workshop ya sekarang saya berikan penjelasan singkat tekniknya dan saya putarkan videonya aja nanti saya jelasin singkat kalau kita mulai ya ini teknik dari Lukas Rockwood yang sering saya sebut namanya ya kita lihat sebentar dia tarik nafas dia tahan Mukanya nunduk ke bawah, dia lepaskan nafas, kembali muka menghadap depan. Tarik nafas, lewat hidung, mulut tertutup, ya harusnya tersenyum. Tahan nafas, dia tutup hidungnya pakai jari, jempol, dan kelingkingnya, mukanya menunduk. Lepas nafas lagi, muka kembali menghadap ke atas lagi. Nah, waktu tarik nafas lewat hidung, ada juga yang tutup hidung salah satu. Jadi misalnya tarik lewat kiri, buang lewat kanan, tarik lewat kanan, buang lewat kiri. Dan waktu tahan, itu nunduk. ternyata ada tujuannya, ada tujuannya, alasannya. Nah, waktu buang itu dia hanya pakai satu hidung saja. Nah, ini saya dilihatin sedikit saja. ya. Dalam alirannya Baiteko, Dokter Patricia Garba memang diajarkan ya tangannya begini, itu ya seperti ini, atau begini. Jadi waktu tarik nafas itu sebenarnya tutup satu, tarik lewat hidung kiri, tahan, tunduk kepala, lalu buang lewat hidung kanan, tarik lewat hidung kanan, tunduk, tahan, buang lewat hidung kiri ganti tarik kiri tahan nanti buangnya kanan. Ganti tarik kanan gitu itu Baiteko, itu Patisa Gambang, itu Lucas Rockwood, yang tadi saya sering sebut nama Lucas Rockwood, nah itu dia orangnya ya. Bagaimana dengan John Capasin yang lebih sering saya sebut lagi namanya gitu ya. Dia tidak pakai gitu-gituan. <laughs> jadi emang alasannya apa? Ya John Capasin dokter psikiatri. Dia nggak mau ribet dengan soal teknis. Dia lebih soal hati, pikiran, gitu ya. Nah, kalau tadi yang Lukas Rockwood sambil olah nafas begitu, dia nggak ngomong dia, diem aja. Nanti teman-teman, makanya kalau latihan sendiri juga boleh, ya nggak usah pakai instruksi saya. Nanti Anda malah. Dengar instruksi saya, itu sebenarnya untuk satu modul, satu kali cukup ya. Oh, kasih esensinya itu oke. Habis itu, nggak usah pakai itu dengar lagu rohani, dengar lagu agama, atau dengar apapun juga yang bikin Anda makin tenang, bisa fokus, lalu batinnya berbicara sendiri, tapi jangan ngelantur kemana-mana ya. Nah, tapi kalau nanti saya tunjukin yang lain gitu ya, kayak Patricia itu dia ngomong ya, atau saya waktu ikut John dapat itu, instrukturnya ngomong ya, Anda yang instruksinya nggak ngomong karena untuk latihan diri sendiri tenang makanya ikut saya ya pakai ngomong dulu tapi berikutnya nanti kalau sudah terbiasa sebenarnya nggak usah denger audio saya ya Nah di John Kabat Zin, saya tidak diajarkan pakai jari-jari tadi gitu ya tapi karena saya memang menjelajahi dunia pernapasan ya tokoh yang saya cari yang di dunia ini followernya jutaan gitu kan ketemulah Lukas Rockwood, baik Nah, itu pakai begini penjelasannya sebenarnya supaya lebih fokus waktu tarik itu kan simpatik nervous system. Waktu tahan dan lepas itu parasimpatik nervous system, itu relaksasi. Itu menyimpan glukus, gulanya turun, denyut jantungnya akan jauh lebih pelan. Ya, lebih stabil dan itu bagus untuk hormon-hormon uh, dan saraf-saraf bahkan organ pencernaan terutama kalau yang sudah bisa nafas perut ya kalau belum enggak apa, apa mulai aja nafas dada mulai aja gampang ya, ini tujuan dari nafas segitiga kalau yang grup cancer ada orang yang ngepost, lalu saya repost juga di grup yang lain yang non-cancer, yang hanya khusus yang cancer, ya itu kan ada banyak sekali file video-video, tadi -video, itu tipus, Pak, bagaimana dia sembuh, nah itu modul utamanya ya miski breathing sama nafas segitiga, tapi nafas segitiga ini sebenarnya bagian dari miski breathing, miski breathing gimana buangnya pelan-pelan, lebih lama daripada nariknya, ya karena tujuan utamanya relaksasi, keseimbangan hormon, kesembuhan batin tenang, buangnya pelan-pelan, nah segitiga buangnya sama, jadi tarik 8 detik tahan 8 detik buang 8 detik, itu tekniknya, otaknya ngapain hari ini otaknya body scan dan healing terapi, healing terapinya pakai pikiran jadi nanti body scan itu teman-teman yang belum pernah ikut body scan, body scan itu men-scanning tubuh metodenya gampang, kalau saya sebut jempol kaki, bayangin jempol kaki, matanya ditutup Metode ini mata ditutup. Kalau saya sebut hidung, teman-teman bayangin hidung. Selain bayangin, nanti coba merasakan. Ya, Maka lama-lama kita akan peka dengan laporan organ tubuh, merasakan organ-organ tubuh. Tujuannya merasakan organ tubuh. Kalau organ tubuh ada yang lelah, yang capek, yang sakit, kita merasakan. Kalau kita merasakan, kita meresponi. Nah meresponinya bisa berikan dokter, dikasih obat, minum obat, meresponinya nggak mau obat, cari makanan yang bagus, wah ginjal saya sakit, cari makanan buat ginjal, oh pankreas saya sakit, cari makanan buat pankreas, pare, dan sebagainya. Atau meresponinya dengan kalau olah nafas, ya dengan kata-kata sugesti. Jadi misalnya saya diabetes, pankreas saya nggak bagus, karena saya tes DNA, saya resistensi insulin rendah. Orang diabetes itu biasanya resistensi insulinnya tinggi. Butuh insulin yang tinggi supaya gula bisa masuk ke sel. Tapi saya resistensi insulinnya rendah, lu kok diabet? Berarti pankreasnya nggak bagus. Produk, tidak produksi sama sekali, berarti butuh suntik insulin atau produksi sedikit. Nah, kalau kayak saya sedikit karena saya enggak suntik insulin. Saya latih pankreas saya sejak tahun 2009. Setahun dengan apa? Low karbo, diistirahatkan. Tapi jangan total supaya dia juga produksi. Nah, itulah bedanya kalau orang yang diet karbo murni sampai lo karbo sama sekali. Berarti pankreasnya diistirahatkan total, tapi ada pemikiran yang lain jangan diistirahatkan total. Ya, cukup diistirahatkan, tapi justru dilatih, dia dirangsang untuk produksi insulin. Nah, merangsang pankreas ini olahraga dengkul, jalan kaki, sepeda, duduk di kursi, kakinya diangkat-angkat, ya. Itu secara teknis, tapi dalam meditasi kayaknya seperti olah nafas terapinya itu lewat pikiran berkata-kata sugesti kepada pankreas eh pankreas sembuh ya maaf ya saya makan gula terlalu banyak saya sekarang janji dah nggak membebani kamu tapi kamu sembuh ya itu namanya kata sugesti dalam aliran saya kata sugesti saya ganti doa ya Tuhan terima kasih pankreas saya akan sembuh tapi doanya doa positif jadi dasarnya adalah segala permintaan, kebutuhan, keinginan, sampaikanlah dalam permohonan, dalam doa, ucapan syukur. Jadi bukan Tuhan sembuhkan pankreas saya Tuhan hidup bertahun-tahun gak bisa makan enak. itu namanya meratap nanti malah luka hati sama Tuhan ya jadi doanya berterima kasih Tuhan terima kasih ada regenerasi sel terima kasih pankreas saya akan sembuh gitu ya nanti yang jantung ginjal ya sakitnya kan beda-beda silakan berdoa untuk organnya masing-masing tapi nanti saya akan pimpin sampai nanti anda ngerti esensinya lain kali nggak usah pakai suara saya dengar musik rohani supaya lebih syahdu gitu ya boleh ya oke kita akan mulai olah napas segitiga ya sambil namanya healing terapi healing terapinya pakai kata-kata positif ya pakai doa kalau saya nyebutnya begitu ya ya biar kita semuanya merasa nyaman dengan kata-katanya ya karena ada yang yang tidak nyaman dengan kata-kata uh, sugesti meditasi dan sebagainya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 Bapak Ibu melanjutkan nafas dengan cara seperti ini dan aba-abanya akan berlanjut pada body scan kira-kira 20 menit lalu 10 menit terakhir aba-abanya adalah healing terapi ya kita akan mulai ya olah nafas segitiga bersamaan dengan body scan dan healing terapi persiapan tarik 23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 satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lepaskan. tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tarik nafas. Tuk, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lepaskan. tuh dua, ke, empat, lima, enam, tujuh. Bisa dilanjutkan dengan ritme lima detik, tiga detik.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 Menggerakkan tangan dan kaki boleh, lalu bisa membuka mata. Dan kita selesai olah nafas segitiga dan body scanning. Sekaligus 10 menit menit terakhir, kita lakukan healing terapi. ya Teman-teman, <tuh> kadang orang yang baru pertama kali olah nafas segitiga, itu mengeluh ya. Kok sekarang dada saya jadi sakit ya gitu ya. Nah, makanya setiap pelatihan itu diakhiri dengan olah nafas relaksasi. Jadi jangan keenakan segitiga terus, akhiri relaksasi. Nanti Anda ikut di kelas-kelas yang lain, kelompok-kelompok yang lain, ketika body stretching atau yoga atau apapun juga pasti akan diakhiri dengan duduk diam, lalu olah nafas relaksasi. Kalau relaksasi terakhirnya saya boleh ya tarik Nafas dengan angkat tangan, lalu buang lagi, itu boleh relaksasi dengan seperti itu. Ada juga kalau nanti pas body stretching, maka relaksasinya juga bisa dengan tidur rebahan, karena ini pun juga ala nafas segitiga itu bisa duduk bersila, duduk di kursi, atau tidur terlentang. Tapi ya. pas body stretching kayak senam, ya, maka nanti akan diakhiri dengan seperti tidur terlentang, ya, bukan seperti ya, dengan tidur terlentang, terus nafas relaksasi sambil tidur terlentang, nafasnya relaksasi akan body scan. Nah, kalau di modul body scan 30 menit kita body scan. Sekarang ini tadi 20 menit. Ya, bayangin jempol itu kita harus merasakan, jangan mikir pagi utang siang mau ngapain. Kita mencoba fokus pada organ tubuh kita untuk merasakan. Nah, nanti lama-lama body scan-nya tuh dari 20 menit, 10 menit, 5 menit, coba dua menit waktu relaksasi akan body scan sebentar coba kayak mau bayangkan sekilas ya namanya men scanning gitu kan scanning biasanya patret gitu ya di scanning gitu ya tapi itu enggak scanning pelan-pelan. Nah, kalau sudah bisa mulai belajar fokus, nggak usah pakai audio saya, teman-teman bayangin sendiri gitu ya, bayangin, merasakan jantungnya berdetak, jeduk jeduk jeduk duduk. Masa nikmatnya merasakan jantung, membayangkan jantung. Kalau saya kadang saya googling di YouTube cara kerja jantung, UI gitu ya. Wah, darah jantungnya berdetak, udaranya mengalir ke sini ke sakuar, makin dip, itu bisa membantu kita untuk membayangkan, menikmati. Kalau jantungnya sehat, merasakan jantungnya nyaman, adem dingin. Jantungnya sakit, jangan kaget. Kalau merasakan sakit di jantung, kalau kita merasakan sakit, kita meresponi makanan yang bagus untuk jantung, kita meresponi berdoa untuk jantung, kita meresponi kata-kata positif untuk jantung. Nah, saya akan putarkan lagi tadi yang si John, uh, si Lukas Rogut ini, tapi dari awal nanti saya komentarin lagi supaya secara teknisnya uh, menjadi lebih uh, jelas, ya breathing practice. This is a whiskey category practice, meaning it stimulates your parasympathetic nervous system, your rest, digest, and response branch of your autonomic nervous system. It's best practice in the evening. Right before bed, it's a great way to unwind and to set yourself up for deep sleep at night. Before we get started, there are three things to keep in mind. I'll be using a classic pranayama mudra, where my first two fingers are pulled down into my palms. I'll use my thumb to control my right nostril, my ring finger to control my left, and when I close my nose, I'll pinch with both my thumb and my ring finger, and I'll do it with intention. Second thing to think about is the chin lock. It's referred to as Jalandhara banda, but let's just call it the chin lock. My chin comes to my chest, my chest comes to my chin, and I make a very firm lock. This can massage your vagus nerve. It helps you to retain the breath and relax even more. Third thing is on the exhale, I'll be exhaling only through my left nostril. Your left nostril corresponds with your parasympathetic nervous system response. So when I breathe in this triangle pattern, nice and slow, when I use the chin lock, and then when I focus on that left nostril exhale, it has an even more relaxing effect. Let's get started. Jadi nafas ketiga tarik tahan dengan jumlah yang sama. Tarik dengan dua hidung. Waktu tahan hidungnya ditutup, kepalanya menunduk. Kepala menunduk harus ya. Waktu buang, nah kalau ini pakai hanya hidung kiri saja. Tarik lagi dengan dua hidung. Ya. Bisa mulutnya tersenyum. Nah waktu tahan nafas. Yang pasti itu sebenarnya harusnya kepalanya menunduk. Soal tutup hidung tadi saya bilang tergantung aliran yang mana. Jembatan sin tidak menjelaskan. Waktu lepas dengan hanya hidung kiri itu sebenarnya ada tujuan dan maksudnya. Nah, saya eh, jelaskan ini sedikit saja. Jadi tadi saya katakan bahwa soal pakai jari untuk menutup hidung itu tergantung aliran yang mana. Ya kalau lukas rockwood yang juga saya senang dengan dia dengan istilah-istilahnya misalnya yang tadi bahasa sang sangsekerta dikati cing blok gitu ya lalu olah nafas apa diganti whiskey breathing water breathing bahwa dia masih sebutkan bahasa aslinya tapi dia menggunakan banyak terminologi ilmiah di dalam pembahasan pembahasannya itu yang saya suka dari dia nah soal teman-teman mau memilih yang mana terserah ya saya sebagai guru, katakanlah begitu: berkewajiban menyampaikan semua metode, semua jurus seperti saya juga belajar. Oh, tapi saya memilih untuk diri saya. Saya tidak pakai eh, tutup jari, tarik apa tarik dua tutup begini. Gitu ya. Tapi saya kepalanya menunduk gitu ya, bahkan dulu awalnya agak ribet enggak, tapi makin lama. Oh, ternyata ada gunanya. Oke, menunduk ya, waktu buang bisa lah gitu ya saya lebih mau mengutamakan soal fokus hati saya, pikiran saya. Nah, makanya kalau teman-teman mau fokus pada hati pikiran dulu, ya nanti malah harusnya nggak usah pakai audio saya, ya, tapi awalnya boleh ya pakai audio, habis itu malah dengerin musik rohani aja supaya lebih fokus pada uh, audio. Memang susah untuk langsung sekaligus ya. Biasanya waktu olah napas segitiga gitu kan, tarik 8 detik, tahan 8 detik. Kita sibuk si ngitung detiknya gitu jadi enggak enggak merasakan dari tubuh kita emang sampai akhirnya kayak orang setir mobil itu kan awalnya mikir ya gas rem gas rem lu tegang jadinya habis-habis latihan setir itu kita capek badan tapi begitu lama-lama kita enggak pakai mikir rileks sambil ngobrol pakai sambil minum kopi di mobil gitu ya kita udah enggak mikir lagi soal gas rem eh, apa namanya kopling itu udah nggak. ya kalau yang manual maksud saya mobil manual jadi lama-lama kita nggak mikir lagi teknik bernafasnya kita bisa fokus pada hati dan pikiran nah makanya untuk awal-awal begini ya bahkan dulu yang angkatan dulu kan yang angkatan 123 itu enggak ada praktek bersama pagi hari soal jari-jari tadi tutup, itu video nggak saya putar, udah. Pokoknya tarik, tahan, lepas yang sama, mata tertutup, gitu ya. Kenapa? Supaya dari awal itu nggak ribet dulu dengan hal ini. Tapi kalau teman-teman nanti sudah teknik nafasnya, sudah nggak mikir, pokoknya tak akhir. Sekitiga, oke oke, pagi ini mau segitiga. Ah, pagi ini saya mau water breathing, udah nggak. Ambil keputusan, udah nggak pakai mikir. nah Kan bisa fokus pada pikiran. Atau mulai dengan tambah begini-begini itu udah nggak ribet lagi gitu ya karena dari segi paru-parunya udah terlatih Nah itu menurut saya ya latihan yang bertahap sampai bahkan mungkin nggak pakai begini-begini pun eh tujuan sebenarnya tadi untuk tutup hidung kanan supaya keluar lewat kiri itu lebih terasa rileksnya ya lebih terasa nyamannya nah tapi kalau yang saya belajar dari John Kabat kan saya tanya ketanyakan juga gitu ya itu kenapa yang lain begini-begini gitu ya ya gurunya bilang boleh tapi coba rasakan Gak usah pakai begitu tapi kita tenang kita fokus relax kok relaksasinya bagus terukur dari mana punya jantung yang misalnya tinggi bisa bawah jadi hasilnya juga bisa terukur bahkan ya kalau John dapatin kan dokter dan psikiatri ya maka dia lebih menekankan pada perasaan jadi semula lagi teman temen dengan mengerti banyak teknik, teman-teman nanti boleh mengambil pilihan, ya, mengambil pilihan oke okay, saya lakukan yang ini, ini cocok buat saya, gitu ya. itu adalah mengenai olah nafas uh, segitiga ini. Ya, karena sudah jam 7, saya nggak menjawab pertanyaan, ya kita akan selesai. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, sampai jumpa lagi besok uh, pagi masih ada. Kamis saya ke pagi-pagi harus flight ke Manado atau mohon saya misi bukan olah nafas ya. <garuh> di dunia banyak yang belum tahu kalau saya ngajari begini saya pergi ke Manado itu ya guru PAUD sekakas kasen -ka -ka -ka raya ya, dikumpulkan saya itu magister saya itu pendidikan jadi kalau kemana pergi saya dengan Kak Seto kadang kita ngajari guru PAUD mengenai pendidikan prinsip-prinsip pendidikan milenial yang paling up to date karena itulah bidang saya itu bidang pendidikan jadi nanti saya di Manado mohon ada acara dengan guru PAUD se-Kaskasan Raya. Lalu nanti hari berikutnya lagi ibu camat, ibu lurah ya kumpulkan semuanya dan saya akan mengajar juga mengenai parenting. Jadi memang ilmu saya itu keluarga sebenarnya. Jadi saya nulis buku keluarga sudah 60 lebih. Ada buku mengenai maksimalkan otak anak Anda itu tahun 2000. Nah, itu saya mulai belajar mengenai neuroscience di situ sebenarnya ya. Selain belajar psikologi, belajar neuroscience mengenai otak, bagian-bagian otak, bagaimana menyeimbangkan otak anak karena anak IQ tinggi, tapi nggak bisa fokus, otaknya perlu diseimbangkan. Dan sekarang bisa bertambah lagi, sebenarnya cara menyeimbangkannya ada tambah baru lagi dengan dengan olah nafas. Tapi dulu tanpa olah nafas, ada juga bagaimana menyeimbangkan otak kiri kanan, atas, bawah, depan, belakang. Itu dari ilmunya Ted Herman dan Ned Herman. Tapi nanti saya akan kombinasi olah nafas dengan ilmunya namanya... Pemenang Nobel tahun 71 mengenai otak yang maksimal itu namanya Gerald Edelman. Gerald Edelman tahun 71 memenangkan Hadiah Nobel mengenai otak yang maksimal. Nah itu menarik ya, menarik untuk neurosainsnya si Gerald Edelman. Saya hubungkan dengan olah nafasnya John Kabat-Zinn di mana John Kabat-Zinn dalam studinya ada jurnalnya, ada artikelnya, ada YouTube-nya. Saya paling sering YouTube-nya penjelasan ilmiahnya, bagaimana orang berolah nafas di MRI, di-scanning otaknya, dan aktif pada bagian-bagian yang mana. Wah, Waktu saya lihat itu, saya ingat ilmunya Gerard Edelman mengenai otak yang maksimal. Sehingga ini kalau digabung bukan tekniknya, sih. tekniknya sama. Tapi ini menjelaskan ini. Jadi dua teori, dua ilmu itu bisa dihubungkan menjadi sebuah penjelasan yang sangat logis, yang membuat kita makin mengerti ya karena kalau melakukan dengan mengerti itu ya ya itu penghayatannya kan lebih keyakinannya kan lebih dan saya akan coba ajarkan bahasa-bahasa Gerard Edelman yang adalah pemenang Nobel itu kalau dicampaikan bahasanya jelimet bahasa-bahasa <laughs> otak ntar gue sampaikan dengan bahasa yang sederhana pokoknya tunggu aja nanti-nanti judulnya pun saya akan buat olah nafas Memori Cinta, ya, yeah. ya, itu dan itu ilmunya Gerard Edelman, si pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Tapi nama, nanti nama judulnya adalah Pola Nafas Memori Cinta, ya. Kalau dalam parenting ya ilmunya Gerard Edelman ini dipakai dengan modul parenting namanya mendidik anak dengan hati. Itu kalau buku saya mendidik anak dengan hati. Modul yang sama Kak Seto mengajarkan. Mendidik anak dengan cinta, tapi esensinya sama. Kita belajar dari sumber yang sama. Kalau dalam dunia pendidikan, yaitu Gerard Edelman. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas.